Halo Mainers, ketemu lagi di channelnya Simuni Makasih banyak yang udah sering mampir dan nengokin Juga untuk kasih support di kolom komentarnya channel Oke, makasih untuk yang sebelumnya kita udah nyimak Kita akan lanjutin juga untuk pembuatan rumah ya Kemarin atapnya masih kurang bagus dan kurang bahan yang jelas sih untuk jungle tree Itu saya harus cari sebagian mungkin di tempat yang terdekat ya. Inilah pulau yang terdekat, kita telusuri Oke langsung aja kita langsung nengok untuk pulau ini kita harus coba bikin tangga dulu untuk naik ke atas ya Saya udah persiapan sedikit barang untuk uh, bikin sesuatu di atas nanti <laughs> crafting table udah pasti dibawa-bawa ya Nah oke okay. mungkin dari sini kali ya saya akan naik Semoga uh, di atas ada sesuatu yang berguna lah. Dan makasih untuk teman-teman yang sempat mampir dan temen satu player di dalam game ini eh, makasih juga untuk supportnya ya dan pemilik channel kalian gak usah ragu-ragu kalau mau saya untuk mampir pasti nengok juga saya kasih informasi aja di komentar ya oke kalau yang belum tahu saya lagi mainin Minecraft untuk versi 1.16 ya di modenya PC bedrock ya namanya oke tapi nggak jauh beda kok sama untuk model dari handphonenya. Dan yang jelas sih kalian subscribe aja agar bisa tahu terus uh, informasi di channel ini dan tanda loncengnya dinyalakan. Sebentar ini ngomong-ngomong saya kok jauh banget ya, nggak nemu jalan ke atasnya. Aduh ini nyasar lagi. Game ini gampang-gampang susah ya. Sebenarnya untuk model survival standar sih ya mungkin teman-teman 2-3 kali main udah pasti langsung paham. Oke, ini coba saya ambil jalan kanan lah kali. Masalahnya ini udah jauh banget, tinggi ini. Kenapa nggak nemu ujung? Nah, akhirnya kita nemu ujung. Eh, di mana ini? Waduh, ada tempat muja kayaknya. Walah, kacau bro. Salah bro, kita nyasar ini. Oke, kita lihat dulu keluar. Walah, bener. Harusnya udah nyampe dari atas dari tadi nih saya salah belok kayaknya tapi kebenarannya kita nemuin ini gua kita harus telusuri juga ada apa di sana dan yang pasti saya yakin tempat seperti ini bakal banyak monster Hihi. aduh gimana ini turunnya bro coba aku cek ini aduh kalau lagi jalan gini kalian harus banyak bawa makanan ya <hih> Jangan sampai pada saatnya sar kayak saya gini kehabisan makanan celaka kita. Oke, kita pakai batu deh kita bikin tangga ya. Karena ini susah kalau turun ke bawah langsung ya almarhum lah pasti. <laughs> Oke, itu lihat aduh zombie di bawah udah pada nunggu ampun. Eh, hey, kelap. belum nyampe. Aduh salah juga bawa kabel stone-nya cuma sedikit lagi aduh pas lagi butuh oke kita udah keliling nggak ada yang aneh ini tempat apa ya aduh ini sekalinya nemu pas lagi belum siap lagi tadi buat nyari kayu doang ini alah ngeri deh amanin dulu kali ada jalan nggak bisa jalan pulang ke bawah berarti Naik lagi ke atas Oke okay, Semoga ini kita selamat bro jangan sampai jatuh pokoknya Ini di bawah udah pada Nungguin itu Teman-teman zombie Oke okay, kita udah turun akhirnya Walaupun agak lama ya Aduh ini Aduh Paling males dipanahin pas lagi Di atas tuh aduh Uh, bayinya mati <laughs> ini nih aduh, yang bikin jengkel semoga gak nemu creeper lah sini. gak ada kali ya di dalam gua gini mah eh tapi waktu di bawah air juga di Atlantis kemarin ya di episode 4 ah, ada si creeper dimana-mana dia mah oke okay, semoga nemu harta karun <laughs> tapi gak ada persiapan aduh ini kayaknya asal nemu jalan keluar dulu deh daripada konyol ini yakin deh aku mati nih lihat uh, apa item? Aduh, dengarkan si creeper. Ini bro cara ngajarnya bro pepet terus kalau satu, tapi kalau ada tiga jangan harap. <laughs> Oke okay, ini armornya saya cacat bro. Aduh. Oke okay lah kita. Kayaknya ini jalannya agak agak buntu gitu. Ini ada bosnya gak sih? Harusnya ada bosnya ya? tiap map itu kalau ada nemu tempat-tempat kayak gini Ini siapa ini? Kayak gambar ini ya? Ratu ular ya? Hmm Ada Aneh-aneh aja <laughs> Kayaknya itu bisa deh dicongkel buat di rumah ya? Keren juga ya? Ah tapi ngeri ada gambar bentuk itu nih serem. Mana ini? Oh itu kali harus turun aduh eh uh. aduh racun ini bro kacau Wah enggak bener ini mana lagi musuhnya ih aduh silahka bro gua mati di sini mah aduh enggak bisa kekejar kayaknya itemnya aduh aduh dilempar ampun Oke, sedih amat barangnya hilang. Aduh, cepet lari, kita harus kejar. Kalau nggak salah barang item hilang itu berapa menit ya? 5 menit ya. Ayo keburu keburu keburu. Moga masih hafal aku tadi di mana ya. Pokoknya dari perahu ke sana. Aduh, ini kenapa berat lagi tiba-tiba deh. Oke, kejar. Aduh inventorinya itemku aduh hilang kacau bro mana tadi eh hey, domba sapi kasih tahu di mana lubangnya tadi <laughs> udah malam lagi wah ini kayaknya seru ini game ini kalau misalkan untuk ngabisin episode pertama dan keduanya ya ngeboss eh, ender dragon keren lah pasti kayaknya aduh mana lubang lubang nah ini dia <giranya> oke okay, sip oke ngerinya lari lari <giranya> mana ini ya <giranya> waduh lompat lah ih yang <gutuskan> murahin kejauhan, ketinggian bro oke mana mana mana mana mana waduh salah ya ya bukan lagi <gutuskan> wah ini harus ditelusuri bener-bener ini nanti bawa perlengkapan dulu oh itu dia wih acak-acakan semua oke moga gak ada yang hilang ini batu bara kayaknya ada yang kebakar kesana. Eh oh, bukan batu bara, yang Aduh ah, itu apa? Powder ya? Berarti dari monster yang kebakar kali? Zombie Eh si? Oh powder sih dari si creeper ya berarti. Tadi yang creeper tadi. Oke, okay, udah lengkap semua. Kita pakai armornya. Aduh kacau. Nah suara zombie lagi. Ada? Hmm. Hmm. mana dia? aduh dia tiba-tiba datang gitu loh aduh kacau ah udah males enderman deh ini calon koi takut cok koi lagi mah aduh kacau ini tuh dia penyakitnya gitu jago banget tadi udah kebakar tapi enggak ya pas hilang lagi dia sepaunnya langsung mati apinya ih apalah drop apalah ender pearl ah apa ini dan Delionah? oke okay, kita udah keliling udah turun sampai ke bawah dan enggak nemu tapi saya lihat di sini ada celah ada empat sisi tempat yang bisa kita telusuri Hup. aduh kalau parkour kayaknya saya udah kalah terus ini <laughs> oke okay, kita naik lagi nah itu ada lubang besar itu pasti jalannya semoga E, ke tempat yang lebih baik lah Tempat rahasia minimal Kalau nggak tempat keluar deh Sebelum aku bikin lubang ke tanah Untuk cari tempat keluar Ngeri bro Agak serem juga <laughs> Ini tempatnya e, bagus sih Tapi kayaknya agak kurang seru deh Nggak ada hal yang unik tapi emang ini kayaknya tempatnya ini banget deh ya? apa sengaja banget kayak kayak kuil gitu oke deh kita mengamankan diri dulu yang penting gak mati dulu ini ya udah di luar ah mantap ini sip weh apaan ini ih ngeri bro <guruh> oh, wala ini apa medusa ya hebat banget bener yang bikin bener-bener jago dia sengaja bikin pack ini lengkap ah wah kita gitu. eh itu ada nah moga helmnya lepas buat aku kemarikan hei helmmu hei tengkorak ada <guluh> waduh busur yeah. ya ya udahlah cabut dulu dah naro-naro barang aku harus persiapan kayaknya agak lama ini kita bikin rumah beresnya cabut Huh. Oke okay, deh gak kerasa keliling-kelilingnya Udah lebih dari 10 menit durasinya Makasih banyak yang udah komentar Dan tetap jaga silaturahminya Yang pasti sih kalian jangan sampai lupa Yang udah masuk sekolah ya Dan tetap subscribe dan like Dan tetap jaga kebersihan Untuk keamanan kalian juga Dadah bye-bye ma bro See you in the next episode